Soldier. Alright guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabiang Apa kabarnya hari ini? Apakah senang? Sedih? Galau? Pengen aneh-aneh? Jangan ya, semoga ya Semoga kalian semua yang klik video ini dapat terhibur, kita ketawa bareng, kita senang-senang bareng aja, ya gak? Langsung aja kita meluncur ke videonya, masih reaction, reaction, reaction, reaction. Karena video orang-orang aneh makin hari makin banyak di sosial media ya. <tipongan> Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Langsung aja kita meluncur ke videonya ke ini instagram gue ya kalian yang mau follow silahkan follow boleh banget bantuin gue biar follower gue naik hehehe <g Notes stigma> oke langsung kita meluncur ke videonya ini udah ada ya terkira dari sini deh coba ini apa nih nah kita pake app found dulu biar nggak bising suaranya ega ega ega Tutorial cara berak, waduh, baru mulai cuy, baru mulai kita sudah disuguhkan dengan tutorial berak. Apakah masih ada hari ini yang orang tidak tahu caranya berak? Oh, Woi, gue berak di sungai, woi. Ah, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay. Ah. Buk -buk -buk, oh, apa anjing. wow. ini video apa <laughs> sih anjing ini siapa sih ini yang bikin ini orangnya siapa ya? Ini aneh, banget. <laughs> <laughs> aneh banget. Aneh banget aneh Apa yang ada di kepalanya ya? pakai nyanyi lu oh, dia lu. Berak di Sungai Woi, ah, anjay, anjay. <laughs> Setelah gue coba, ternyata lebih mudah keluarnya. Terima kasih, Pak. Pas banget lagi berak nonton ini, langsung praktek. <laughs> Oke, okay, kita next. hey sahabat nih kali ini videonya datang dari negara perindapan <tuk tangan> nangkep lele kok oh, nangkap lele nangkep lele pakai tangan kali ya real kumis lele first kiss apa ini Children. Gua kaget gue kaget semua gue perhatiin orang yang ini nih yang gue perhatiin ini kenapa tiba-tiba dia muncul dengan dengan action ikan gigi eh kan ada tangan nars digigit si anjing dia nggak takut digigit balik apa itu antusian ini first case ini dari gumis lele anjing lucu coba <casino> ada mana ayo dong Es. <laughs> gitu dia pakai jaring ya. Emang ditaruh di jaring aja sih. aneh banget anjing. Emang perindohan tuh the best ya kalau kayak gini kan ya. Dan gitu beksannya gitu lagi anjing. Persace on the floor anjing, sonnya bangsuh. lebih like, mas kumisnya imut banget. Apaan sih Next apa nih? Kopiko. Eh Budi ayo kerja lagi kamu nggak dengar dari tadi aku bilang tang tang tang. Henggas. jangan jaga jarak kan jaga jarak juga di jalan. Kalau ngantuk jangan paksa kan lapor Ragan, semua demi keselamatan kopiko <tis> anjing ini kerja dengan dengan bergembira ya <tis> gue sedang nih kayak gini-gini kaya nih jadi nggak beban gitu kerjanya ya sambil konten kerjanya tapi asmas kerjanya nggak beres kontennya beres malah kebalik nanti ya <tis> tapi keren-keren anjing kreatif-kreatif ini keren nih asli nge dia lagi ditambang dikerja-kerja kerja proyek tapi bisa masih bisa nge gokil-gokil keren buat masya next apaan lagi nih kayaknya masih di oh itu bener yekon sakel he masih dengan dunia perindapan ada apakah bocil-bocil perindapan ini mau ngapain ya Apakah dia akan nyakiti diri sendiri Mari kita lihat Dostra. apa ini, nih? Apa ini? Eh. Eh. Eh. Eh. eh malah ketawa-tawa lu dia lu ini nggak? Nget tes kekuatan pantat mungkin ya Maksud gue gini lo ngapain lo ngetesnya kekuatan di pantat Orang biasanya kayak terlalu dari binjai di tangan tuh nonjok-nonjok di kaki tendang-tendang ini di pantat lu mau ngapain lo mau mukul pakai pantat ya gimana caranya cu Anjing sakit sih itu kayaknya deh lumpur ya tanah yang udah kering gitu bukan batu sih kayaknya kalau batu sih sakit banget ya dia ketawa-tawa ini bocil anjing aneh-aneh aneh Oke next Lanjut, aneh banget Oke kali ini datang dari ki negara kita sendiri yaitu Indonesia tercinta terlucu terlucu dan terlucu Indonesia negaranya lucu Oke kita play nih endingnya di luar nalar kenapa nih endingnya Oke ada bang abang berdua main lato-lato ya. ya anjing kasihan buat bocil itu ganyi nggak salah apa-apa lu di lu pas rewet lagi nih ya Ending di luar pikiran BMKG. Kenapa BMKG bangsat main pergi aja bang. Asia adanya kan jatuh. <gak>, Gak expect endingnya bakal gitu ya. lagi kenapa bangkunya bisa jatuh begitu ya anjing? Oke okay, next. Oke, okay, ini video kita yang terakhir masih datangnya dari negara Indonesia tercinta ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter lucu. Sebuah vlog plot plot twist lah di ternyata selingkuhannya. Aneh, berangkat jalan kaki, pulang bawa sepeda, istri sah. Woblok oh, anjing Ternyata dia selingkuhannya anjing Yang lagi dia galauin itu Suami orang ya Memang Itu saya bahas bahasa-bahasa -bahas -bahas Madura ini Kalau nggak salah ya hmm, Bagus banget Wajahnya tuh. tuh Makin aneh saja Makin aneh saja Datang jalan kaki pulang naik sepeda Ya aneh sih ini ya Lari sinetron ya pakai di hey, -be nalo, slow -mo. <laughs> ah, tapi keren keren keren. Atau diapresiasi keren ini keren dibanding joget pamer-pamer TT, konten-konten pamer TT, pamer santet, konten -konten pamer, pamer... pamer paha. Ya mending, mending kayak gini ya. Lebih seru aja gitu nontonnya dibanding. Yang lain gak jelas, di luar nalar Madura memang keren. Madura keren, oke segini aja video reaction gue kali ini. Semoga menghibur kalian, semoga dapat kita. Semoga bisa bikin kalian semua ketawa. Coba tulis di kolom komentar mana video yang paling konyol menurut kalian, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang.